oke teman-teman kita bersihkan mobil truk pasir kita bongkar dulu teman-teman wow bulldozer salju mantul Sepul bus mantap, kereta api Thomas mantul kita langsung bersihkan jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman wow mobil beko Keren. Mobil balap mantul, mobil molen mantap, kita langsung bersihkan. jadi bersih mobil keren mantap Mobil pencapit kayu Mantap Wow Motor balap Mantul Kita langsung bersihkan Mantul Wow Mobil molen teman-teman Mobil pemadam kebakaran Wow Mobil bus Kita langsung bersihkan Mantap, kita bongkar lagi, teman-teman! Wow, sangat kotor mobil truk. Mantap! Mobil balap Mantul Wow, mobil box container Keren Kita langsung bersihkan Mobil pemadam kebakaran Mantul Traktor sawah Mantap mobil militer roket kita langsung bersihkan wow kita bongkar lagi teman-teman mobil tanki. keren mobil kebersihan mantul kita langsung bersihkan mantap sangat besar wow mobil off-road bagus sekali teman-teman mobil bus tayo Mobil salender mantul kita langsung bersihkan jadi bersih tinggal satu lagi teman-teman kita langsung bongkar. loader mantul mobil double decker Kita langsung bersihkan, jadi bersih, bagus-bagus, teman-teman mantul!